Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya ada sebuah unggahan yang mana tentunya ini spesial Yang mana di sini ada unggang dari Akun HP Rakyat Kota Sultan, bersahabat sahabat ya Yang meripos tentunya kalimat pesan dari Lilis Bintang Pantura Anis mengatakan Bes agilang, tapi aku yakin dia bukan Leslar Para sahabat, ya, sudah ditegaskan lagi nih oleh teh Lilis bintang pantura satu persahabat ya yang mana mengatakan bahwa yang mengatasnamakan leslar itu bukan fans sejati leslar yang lain tentunya haters yang ingin menjatuhkan nama leslar para sahabat ya kita selalu dukung kita selalu support aja buat hubungan lesti dan rizky bilar mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran terus kebahagiaan sampai menuju halal. Untuk ke kabar berikutnya para sahabat ada sebuah unggahan dari akun Instagramnya Bang Awan ya Wow tentunya Bang Awan mengunggah postingan foto cantik Dedek Lesti kejora ketika di acara konser Lida X Bismillah Cinta para sahabat ya Tentunya memang foto yang di up oleh Bang Awan ini memang luar biasa keren banget para sahabat ya Apalagi Dedek Lesti nih yang selalu memberikan aura-aura positif para sahabat ya Apalagi tentunya kita lihat Aura calon pengantin dari wajah Lesti Kejora sudah terlihat nih Sahabat ya, Aduh makin gak sabar Makin penasaran dan tentunya Makin dibuat traveling Pak Sahabat ya Mudah-mudahan Secepatnya Lesti dan Rizki Bilar memberikan kabar baik dan kabar bahagianya buat kita semua para fans Dalam postingan Bang Awan tentunya banyak sekali komentar Banyak sekali respon dari para fans Leslar salah satunya sini dari akun istanti 88 disebut mengatakan dalam kolom komentar sempurna cantik luar dalam Wow keren banget ya tentunya mengidolakan Dedek Lesti Kejora yang sangat cantik luar dan dalam persahabatnya memang tentunya Dedek Lesti adalah panutan inspirasi buat kita semua Kabar berikutnya ada info dari Bu Siwi. Para sahabat, ya, di sini Bu Siwi menginfokan untuk dini hari nanti bakal ada acara aksi Asia 2021. Top 9 kloter alumni para sahabat ya, jam 2 dini hari nanti. Tentunya di acara aksi Asia kali ini, Dedek Lesti tidak hadir para sahabat, ya, atau absen di acara tersebut. Kita lihat aja nih, caption yang dituliskan untuk deretan host para sahabat ya. Di situ Bussiwi mengatakan host-host yang membuat kita melek sahur dengan kelucuan mereka. Abdul Ramzi Irfan Gilang Putri Da. Wow, tentunya Putri Da akan menggantikan posisi dari Lesti kejoro Pak Sahabat ya. Tentunya sudah dipastikan nanti di acara Aksi Asia, Dedek Lesti tidak hadir, Pak Sahabat ya. Kita doakan saja, mudah-mudahan bisa hadir kembali dan memberikan kejutan bahagia. Tentunya dalam acara Aksi Asia 2021. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah info, tentunya dari akun resmi Les Lovers Indonesia. Di sini menginfokan bahwa Rizky Bill akan tampil dalam acara Sahurnya Facebooker, para sahabat. Ya, wow, ini kejutan banget juga nih buat kita semua para fans. Akhirnya. Sahur kita akan ditemani si ganteng Rizky Bilar Walaupun Dedek Lesti tidak hadir dalam acara aksi Asia Yang penting tentunya Rizky Bilar hadir dalam acara sahurnya Facebooker Para sahabat ya, jangan sampai ketinggalan Tentunya Pantang S.A.N.T.V. bakal hadir kejutan bahagia dari idola keseng kita Yang akan tayang jam 2 dini hari di A.N.T.V. para sahabat ya dalam postingan tersebut juga tentunya Lesla Lovers Indonesia Menurutkan sebuah kalimat caption dikatakan Halo les Lovers Indonesia semuanya Jangan lupa ya nanti jam 2 nonton Bang Bilar Atau Rizky Bilar di sahurnya Facebooker Facebooker antv Salam Les Lovers Indonesia Itulah caption info yang dituliskan para sahabat ya Mengingatkan kepada kita semua jangan sampai ketinggalan Tentunya menyaksikan sahurnya Facebooker di antv Yang akan Dihadirkan Rizky Bilar Wow, idola kita para sahabat ya Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan terus Buat idola kesayangan kita Untuk kabar berikutnya Para sahabat kita lihat juga nih Ada sebuah unggahan dari IGSnya Bang Derry, Para sahabat ya Bang Derry mengunggah sebuah postingan foto Dede dan abang Bilar nih Ada sebuah kalimat caption juga dikatakan ketika ada orang yang sibuk menjatuhkan mereka terserah pada mau bilang mereka lagi bahagia dan ngantuk tuh lihat matanya sampai pada redup rizky Bilar lesti kejora aduh <ganti> coba aja kita fokus sama matanya dek lesti persahabat ya, aduh kayaknya sudah ngantuk berat nih persahabat ya ini ada-ada aja kelakuan dari bang deriah ya, mudah mudah-mudahan tentunya bang deri selalu menjaga Lesti dan Rizky Bilar, sahabat, ya tentunya banyak sekali orang-orang hebat yang selalu mensupport dan mendukung buat hubungan idola kesenian kita. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan cidukan vitamin bahagia sesungguhnya, para Ya, tentunya dikabarkan Lesti dan Rizky Bilar malam hari ini ada di suatu tempat, persahabat Ya, tentunya mereka lagi bersama nih. Wow, tentunya makin gak sabar melihat cidukan vitaminnya. Tunggu saja tentunya kabar dan info selanjutnya. Mungkin ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, Bang Bin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.